Ih, ketroknya. Ah, ini. karet, karet. Ih, mantap mantap min kita mencari belut lagi min mantap kagak ah eh, ini, mana tuh, Uh, eta, eta, eta, bener. Oh, oh, Benang, suku. Cuma, gitu. Benang, Benang. Benang. Tuh, kerana nya ah loh Pak. Ya, kuat-kuat ya, mah. Kuat kuat. kuat. kuat. Ih. Ah, serius. Karena lu nampak perengkel, ya, langsung kuda-kuda kena hubun aku. Nampak. Ah. Cing-cing jangan, jangan kan vigil pas tadi. Apa? Untung. Ya, Iya, Lukis itu teori nantinya, Min. Anu mau berste, gua tungkal kusuku. Hmm. Mana anu anu ngadek, kudu waspada sih karena cokor. Ngetop hmm. cokor anjir Di, tenang. Bogor. <laughs> <laughs> Bogor sekarang diangkut. Yo guewat, mau boy? tekan Kapan bola? Eh, ketrok, ketrok yang Bunang tuh? Tu. <tuk> <tuk> nah. itu buat borok. Ayo, anjir ayo! desa ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! ribu, ancamin Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! sok, kita nah, dapet belut lagi pemirsa doi doi eh dui. eh gede, gede. eh gede-gede eh anjir mantap Min betul-betulnya gimana kek? kak ini hulu anak teyangan simpah ya ngamun hirup doi jadi nah. ala ih eh. semuanya oh. nganak ini misal uluan cindang anaknya ulu awakan ini ini. Kok Ah, Aduh. Ah, <laughs> ah. Cekir, <umat>. Nyayur, pokoknya. <laughs> Nih, Nih Asukan yo moni kalian tuh mantap ketaun udah bergerak cokel cokot cokot teh cokot Diketok biji Bulat aku aturin kali ya Tanya jelas kayak gini ya loh Bahul Yuk kalian di panenan Ayo kalian lihat sawah rei Pesawat tuh asli dari Babel hutan Ayo kalian lihat Eh tanya ai Kau mau awak ulu di Lupa Eh uh. eta. Oh, eta eta eta. Ah, copot. Perengkel. Enggal ngetrokna genan tuas mah. Ya ada dibetot. Nah, <tuk> <nagenan> <tuk> Wah, <tuk> Wah. atuh ya mah seubeuh ingat ngaliwat teh euy. Hayang ngaliwat ya. Jadi <tuk> ya. <tuk> ngali sayur. Mantap. Ah. Ah. Ah. Munah koceng hancar buatnya gue jadi boy saya utik doi ya saya kotakan doi terus tinggal melipir kes mpkd nya malam apa hasil Min hasil nunggu, pak Ay. banyak dong hai dua kilo banyak Agak. ya yur pokona yuk mantap penghasilan malam ini langsung lewatkan lewatkan dong lewatkan dong udah lambang lewat Vitamin. vitamin vitamin C anti corona <laughs>